Good luck. Semoga dapat mantap. Untung ada yang live ya. Nih gua nih Memangnya yang lain kagak ada kah? Mari kita buka nih guys. Habis ini limited kan. Sebelah dulu lah ya satu kali ya. siapa tahu itu. Tau tahu bintang menemukan. Okay, let's go. Tuturutu tuturutu, lima, sudah pasti bintang. kamu memang si bang, salad si bang, da gua pengen yonik tes, gua pengen yonik tes, yonik tes, yonik tes, yonik tes, yonik tes, atau enggak, saria ya, antara dua itu, ya? ingat tuh ya? yo star. Yostar, ini operator yang nggak gue pengen, anjir Tiga orang berarti Nah, apa tuh tiga orang berarti <laughs> Ada sih bang, tapi kan dekat sama lu jadi lebih enak kan nonton lu Oh, Chen Kayak dikabang adek 10 pul pada pecah, anjir Padahal beneran kagak diniatin, cuk. Oke okay, ya, unik test ya, please, unik test ini kalau dapat unikitas nih langsung ilet dua anak gue oke okay, banyak kuningnya kuningnya semoga hibiscus salter kita lihat wah ngeri ini nih nanti nih gua gacha gacha dorosi nanti gimana ga coba gacha dorosi triting ting ting ting ting Oke okay, lumayan lumayan dapat umeng karena ada si masai Alhamdulillah Masai penyelamat penyelamat Masai penyelamat Masai, penyelamat, masai. saudara Masai penyelamat itu Oke okay, bibis salter, ada buff iya. datang langsung Masai baru datang UE dari luar kota. <laughs> I think have chen. No no. I will crazy if if that Chen again. <laughs> <laughs> Ayo bintang Astoverno. Elysium bintang 5 oh bukan ayo lah please lah eh, masa nggak dapat gitu ya allah bintang empat ayolah iya. langsung kalusit waktunya nggak ng ng gacha please ibiskus mantep mantep guys bonus kalsit bonus kalsit jok ボルノスカルス juga saudara masa, ya, Login. Yo, welcome Abang Sandi. wah oh, bintang nih mah lagi. oke, okay, 10 kali pecah kampret emang, banner kampret Enggak, gua pengen itu ini kejadiannya sama sama kayak si ini si siapa, passenger itu passenger gua enggak niat tuh ya tau tau bintang 6 muncul 10 kali puluh pula 10 kali full juga cuy yang pasen kemarin heran operator yang gua nggak pengen gitu. oh, apa ini gara-gara ini juga <tuh> Aduh udah gua close dulu <tuh>